Puasa Oh, sudah yang puasa ya Sayang Kita ini orang beragama Orang beragama itu wajib beribadah Apalagi kita Sebagai umat Islam ya Kita menjalankan ibadah sholat pada Allah Dan ingat Tiada Tuhan yang berhak disembah Selain Allah Subhanahu Allah Ta'ala Ya Ayo tunjuk lagi Aduh Ayo tunjuk lagi Biar mati itu musuh Ayo tunjuk Bi, bikin pisang goreng gini, ya, cepetan. Disuruh kok lama banget sih. Bubi, oh, baik-baik di rumah ya. Hmm. Sudah makan kamu babi Bubi? Nah. Sebelum makan berdoa dulu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Kan ada hadisnya. Wahai anak kecil, sebutlah asma Allah. Makanlah dengan tangan kananmu. Oh gitu ya? Hmm, hmm. Gitu aja ya? Bintar. ya. ya. Baru ya. Nah, nah. Sahabat wisata hati, ya mudah-mudahanlah kita bisa menjadi orang tua yang bisa... Mengajarkan anak-anak kita Menasihati anak-anak kita Langsung dengan lisan kita Dan dengan sikap kita ya gak? Langsung dengan juga Contoh-contoh dari kita Sebagai suatu hasanah bagi anak kita Nah, tatkala Umar bin Abi Salama Masih anak-anak Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam Pernah menasihatinya Ini perkataan Rasulullah Ini perkataan Rasulullah sahabat ya Ya gulam Lihat bagaimana Allah memanugerahkan kepada Rasulullah ini kelembutan Kepada musuh-musuhnya masya Allah asyik dauk kufar Tapi Bahkan kepada anak-anak Rasulullah Nggak bilang eh sini sini sini sini Nggak gitu Beda ya mau kita ya eh sini loh Oh Rasulullah masya Allah ya Ya wahai anakku Sambil lihat Nanti kita apalin bareng-bareng Sambilah sebutlah nama Allah sebutlah nama Allah ya gulam satu-satu nih ya supaya kita bisa meresap dan hafal Sambilah sebutlah nama Allah Wakul biyaminik Wakul biyaminika menyebut nama Allah ketika makan wakul biyaminik dan makanlah dengan tangan kanan wakul mimma yalik wakul mimma yalika ini luar biasa ini saya sih tidak ngelihat cuman di konten ya, tapi di filosofinya juga masya Allah ya. Jangan sampai kita kayak Viti yang tadi yang menjadi orang tua yang dia nggak peduli mau anaknya makan di meja, mau anaknya makan di teras, mau anaknya maaf ya kencing nggak cebok, wah kalau bisa janganlah. Ya, mudah-mudahan kita pun bisa menyiapkan Menyediakan waktu yang lebih Juga buat anak-anak kita Jangan sampai anak kita tuh kayak kucing tahu nggak? Kucing tuh, kucing Kucing tahu kan? Tulisannya gimana? K-O-C-I-N -K Kucing ini pemirsa Yang kita kasih apa sih? Tulang Betul ya? Kita makan ikan Terus tulangnya baru Kita kasih sama, ini kucing Apalagi coba Sisa kan Nah kita Astagfirullah ya ini juga buat, buat saya pribadi sih Jangan sampai saya juga ngasih anak-anak saya Sisa waktu saya gitu ya Yang terbaik lah gitu ya Nih Saya ngelihat bukan cuma di konten Tapi bagaimana Rasulullah menunjukkan Beginilah semestinya seorang paman Beginilah semestinya seorang ayah Beginilah semestinya seorang tua kepada Seorang anak kecil Memberikan contoh, kehangatan, kasih sayang, perhatian Kita lihat kontennya Ya gulam, wahai anakku, sammillaha Sebutlah nama Allah Wakul biyaminika Ya, kalau mau makan gunakan tangan kanan Ini filosofi ini Wakul mimma yalika Dan makanlah dari yang dekat Dari Yang dekat Waktu saya kecil pemirsa, semua proses makan itu e, seorang anak dilibatkan. Nah ini juga yang punya pengaruh ketika saya dan mungkin anda semua sekarang ini dewasa. Nah kalau kita lihat anak-anak sekarang prosesnya itu nggak ada, prosesnya nggak ada. Mereka semua di kamar masing-masing, begitu kemudian mau makan baru dipanggil. Wait wait wait wait makan makan turun turun turun turun. Nah yang begini nih nggak ketemu nih ini nggak ketemu nih prosesnya nggak ada bagaimana orang-orang tua kita ngajarin ketika dulu kecil ya? dari sejak belanjanya kita udah diajak ikut mama yuk ikut ibu yuk no, ikut bapakmu no. beli apa beli apa Iya kan kita dari kecil tuh udah diajak berproses nah kemudian kita belanja nih kita kita dampingin kan kita ngedampingin uh, ibu kita belanja, ini tahu berapa harganya, ini sesim berapa harganya, ini tempe berapa harganya, kita juga jadi anak tahu tempatnya beli ikan di mana ya, dan zaman dulu kan memang, nah ini memang kelemahan lagi zaman sekarang ya, zaman dulu tahu gak, pasar pasar apa disebut ya, pasar Depro kan, pasar jongkok, gak pakai timbangan zaman dulu, kalau mau beli cabai pemirsa, kita cuma ngomong begini sama tukangnya. Eh uh, Bu, cabe 700 betul gak? Kita ada dialog kok sekarang nggak, Enggak ada dialog. Memang betul nih, sekarang kita lagi menuju pada dunia kapitalis kali ya. Kita punya hati nggak lagi terpaut, karena tidak ada lagi ngobrol gitu. Ya, ada banyak ada buruknya lah, tapi paling tidak di rumah tetaplah kita ciptakan kehangatannya nggak? Jangan sampai kemudian hilang kehangatan itu. Nah, ini secara konten Rasulullah menyuruh kita samillaha Sebutlah nama Allah Urusan enteng makan Kita nyuruh anak kita yang nyebut Allah Apalagi kemudian nanti urusan yang besar Insya Allah anak kita bakal Bisa kemudian belajar terus Untuk menyebut nama Allah Makan dengan anak-anak Dan ambillah dari yang dekat Ini mengajarkan supaya anak kita tidak rakus Dan punya pandangan yang tidak Pandangan orang-orang yang serakah Kita akan teruskan nanti belajarnya Setelah yang berikutnya